Selamat datang di channel youtube aku Dan di video kali ini aku tuh sengaja gak pakai make up Pengen nunjukin kondisi wajah aku Karena aku tuh emang lagi risau banget sama bekas-bekas jerawat yang ada di wajah aku ini itu tuh bekas-bekas beruntusan gitu dan gak mau hilang Dan ini tuh udah lumayan banget Karena kemarin aku juga udah pakai serum scarlet Menurut aku mengganggu banget kalau misalnya kita lagi pengen dandan gitu kan Untuk pengen make up-an dan kita tuh harus nutupin bekas-bekas jerawat yang item-item itu. tapi alhamdulillah aku seneng banget karena aku tuh dapat kiriman serangkaian produk dari Scarlett Whitening untuk menghilangkan bekas jerawat dan mengatasi masalah jerawat. nah ini tuh aku tuh udah pakai serangkaian produk ini selama satu minggu gitu dan ini tuh udah menunjukkan hasil banget dah kayak rada-rada tenggelam gitu warnanya, biasanya rada-rada merah dan teman gitu dan sekarang itu udah nggak begitu nampak sih tapi kembali lagi nih teman-teman, karena setiap skincare itu tergantung dari kulit kita masing-masing ada yang cocok ada yang enggak dan aku tuh cocok banget sama scarlet ini tapi nggak salahnya kalau misalnya kalian pengen cobain karena ini tuh rekomendasi banget dan bisa mengatasi permasalahan Wajah kalian, aku tuh excited banget. Aku tuh pengen kasih tahu kalian kalau produk ini tuh sebagus itu dan bakal aku rekomendasiin. Dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara pakainya dan tahapan-tahapannya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, biasanya sebelum aku pakai skincare, aku tuh selalu pakai facial wash dari Scarlet Whitening ini, dan ini tuh sensasinya seger banget dan gak bikin kulit kalian kering. Ini tuh enak banget karena ada aloe veranya itu yang bisa bikin melembabkan kulit Dan kandungannya sendiri ada glutathione, aloe vera, rose fetal, dan vitamin E Dan ini tuh enak banget di kulit kalian gak bikin kering Dan kalian gak usah khawatir yang ada di dalam facial wash ini, ini Ini tuh adalah gel bukan scrub Jadi aman banget untuk kulit kalian Kalau misalnya kalian olesin gitu ke kulit Ini tuh gak kasar ataupun gak bikin wajah kalian sakit yang bikin aku seneng juga nih packagingnya yang lucu banget ini tuh slim banget dan bisa dibawa kemana-mana dan anti tumpah, aku suka banget sama tutupnya ya seperti facial wash lainnya, kokoh banget dan gak bakal potol jadi aman banget kalau misalnya kalian mau pakai ataupun bawa kemana-mana di dalam tas sensasi yang aku rasain setelah pakai facial wash ini tuh kulit tuh kerasa ringan banget dan berasa bersih banget gitu kan terus Bikin kulit lembab juga, dan rasanya tuh enggak kering sama sekali. Biasanya, kalau misalnya pakai facial wash yang lain, aku tuh selalu ngerasain kulit aku tuh kering ketarik gitu loh, dan enggak enak banget. Tapi kalau pakai facial wash dari Scarlett Whitening ini tuh bikin kulit lembab dan enggak kering sama sekali. Nah karena aku udah pakai ini tadi sebelum bikin video ini aku udah cuci wajah pakai facial wash ini Nah kalau udah cuci wajah saatnya kita pakai serum dari Scarlet Lighting yang di kanan aku ini adalah Agnes Serum Ini tuh manfaatnya untuk menyembuhkan jerawat atau beruntusan yang sedang meradang Nah sedangkan yang brightly Ever After Serum ini fungsinya untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan bekas-bekas jerawat dan noda hitam di wajah Sebenarnya untuk serum dari Scarlett ini aku udah pernah review. Kalian bisa langsung nonton videonya dan aku tuh berhasil untuk menghilangkan bekas jerawat aku yang ada di sini sama di sini dan kalian bisa tonton langsung videonya nanti aku tempelin di description box biar kalian tahu, biar kalian nonton ya guys. Gimana reaksi serum wajah ini ke kulit aku yang lagi banyak banget bekas-bekas jerawatnya. Nah, karena aku tuh pengen banget menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di wajah aku ini Aku tuh bakal pakai serum wajah yang Bradley Ever After Serum ini Untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di wajah aku Oke, langsung aku pakai aja Biasanya aku pakainya cuma dua tetes Cukup Langsung di-apply dan dua tetes saja tuh udah cukup untuk seluruh wajah. Ambil dipijat-pijat ringan gitu. Supaya untuk menghilangkan bekas kerutan juga, garis-garis hitam -garis yang bisa bikin kita cepat tua. Dan kalau pakai serum, wajib banget untuk dipijat-pijat kayak gini supaya lebih meresap. Dan aku udah pakai serum wajahnya. Pemakaian serum ini tuh cepat banget ngeresapnya dan bikin kulit kita tuh kayak kelihatan glowing banget gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai bisa bikin wajah kalian glowing. Tuh ini udah ya udah aku apply di kulit wajah aku. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh gampang banget ngeresapnya. Teksturnya tuh cair banget dan ringan banget di kulit. Nggak bikin lengket. Ini tuh sama sekali bener-bener bikin kulit kita tuh jadi lembab. Enak aja gitu dipegangnya. Nah, setelah aku applyin di kulit wajah, aku serum scarletnya. Jadi, aku tuh pengen kasih tahu kalau scarlet wedding itu juga ngeluarin produk terbaru mereka, yaitu krim wajah. Jadi, tuh ada dua series gitu. Tara, ini dia dua produk krim wajah yang terdiri dari acne series dan Brightly Ever After series. Nah, mereka berdua ini sama-sama memiliki krim siang dan krim malam. Untuk pemakaian dari krim Scarlet ini tergantung dari kondisi wajah kalian. Itu dalam keadaan berjerawat, kalian pakainya yang berarti yang acne cream. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen menghilangkan noda-noda bekas jerawat kayak aku gini, jadi kalian pakainya yang Brightly Ever After Cream. Dan untuk pemakaiannya sendiri, dia itu terdiri dari dua, day dan night, gitu. Jadi, kalau misalnya siang hari kalian pakainya yang day, tapi kalau yang malam hari kalian pakainya yang night, udah jelas ya, itu mah. Acne serum ini sudah satu rangkaian sama Acne cream dan ini tuh kalau misalnya kalian pengen pakai langsung aja satu paketan gini supaya lebih optimal hasilnya dan cepat menghilangkan jerawat kalian kayak gitu untuk mengatasi masalah jerawat kalian. Teksturnya lembut berwarna putih susu dan itu creamy banget lembut dan gampang menyerap di kulit. Kandungan yang terdapat di krim acne series ini melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus di wajah, menedakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Nah, sama juga sama Brackley Ever After Serum ini sudah satu rangkaian dengan krim Brackley Ever After. Jadi kalau misalnya pengen cepat-cepat hilang. Pengen cepet pudar tuh bekas jerawat kalian Kalian harus pakai satu rangkaian gini Supaya lebih optimal kerjanya Packaging dari kedua krim ini Memang benar-benar lucu banget Dan aman banget Gak gampang tumpah karena ada tutupnya di bagian dalam Tekstur yang brightly Ever After ini Dia lebih kental Warnanya lebih ke putih tulang gitu Jadi creamy banget Dan aromanya juga wangi yang aku suka dari krim ini dia tuh gampang meresap dan gampang di blend manfaat dari kandungan breakly, meningkatkan elastis kulit mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat menyamarkan pori-pori, menyamarkan garis halus dan mengencangkan kulit oke okay, karena ini tuh siang hari jadi aku pakai krim day dari breakly ever after cream series yang ini, jadi untuk pemakaian dari krim ini, sebelumnya kita harus cuci wajah dulu jadi kondisikan kulit kita itu udah kering dan udah pakai serum scarletnya juga supaya hasilnya tuh lebih maksimal oke langsung aku buka aja jadi bentuknya tuh kayak gini ada penutupnya gitu, ini tuh supaya nggak tumpah-tumpah gitu, dan krimnya terjaga supaya enggak terkontaminasi juga, ini tuh aman banget dan aku seneng sama packagingnya, lucu untuk aromanya sendiri ini tuh nggak menyengat, wangi banget kayak wangi-wangi bunga gitu. Dan aku langsung applyin aja di kulit wajah aku secukupnya gitu. Kan. Tuh. Ya. Sambil aku pijit-pijit ringan gitu. Kalian bisa lihat sendiri Sudah aku applyin semuanya Ke bagian-bagian yang meradang juga Ataupun yang ke bekas-bekas jerawat -bekas Dan ini dia hasilnya Ini tuh gampang banget meresap Dan bikin wajah kita glowing Seketika Dari Bradley Ever After yang day ini Ini tuh bener-bener aku suka banget Dan nggak lengket di kulit wajah Dia langsung meresap gitu Bikin wajah kita tuh jadi kayak kenyal gitu loh jadi bener-bener enak banget di kulit wajah Berasa kayak seger aja di permukaan kulit dan gak bikin lengket Teksturnya juga gak berat dan packagingnya juga lucu banget dan bisa dibawa kemana-mana Aku suka banget karena ini tuh anti pecah dan gak bakal tumpah-tumpah ya. Karena ini tuh terbuat dari kaca gitu yang kacanya tuh tebal banget dan ini tuh bagus banget yang aku rasain setelah pakai krim dari Scarlet whitening ini bener-bener ringan banget di kulit dan gak bikin kulit gatel dan segala macemnya apalagi aku itu punya kulit yang sensitif ini tuh bener-bener ngefek kulit aku dan aku suka ini tuh gak bikin kulit lengket dan bisa menimbulkan efek glowing seketika ketika setelah memakai dari krim dari Scarlet ini tuh kalian bisa lihat sendiri aku bakal lanjutin terus pakai krim dari scarlet whitening ini supaya lebih optimal untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yang ada di wajah aku dan aku seneng banget. Ntar deh kalau misalnya ada before afternya nanti aku bakal tunjukin gimana bentuk dari bekas jerawat aku sebelumnya itu yang gede banget di sini sama di sini dan kalian bisa lihat tuh masih ada kayak bekasnya gitu tapi udah pudar. Rangkaian dari scarlet aku tuh seneng banget karena sudah badan pom juga dan halal untuk dipakai, nggak bikin kulit kita iritasi dan segala macam karena aku tuh tipenya adalah punya kulit yang sensitif. Jadi setelah pakai krim ini, alhamdulillah nggak ada efek apapun. Selain aman juga harganya sangat terjangkau. Semua produknya per produknya itu harganya hanya 75.000 dan kalian udah mendapatkan hasil yang luar biasa, bagus banget di kulit. Dan membantu banget untuk merawat kulit kalian yang sedang sensitif ataupun yang punya jerawat bahkan menghilangkan bekas-bekas jerawat nah jangan lupa juga kalian harus pastiin produk yang kalian pakai itu adalah produk yang original nanti aku bakal kasih tahu di mana harus kalian order atau untuk mendapatkan produk yang original kalau misalnya kalian pengen order melalui line shopee ataupun shopee mall jadi kalian bisa dapetin di sini ya Aku juga bakal tempelin informasi pembelian dari produk Scarlett Jadi kalian tinggal langsung klik aja dan langsung order Itu aja informasi dari aku Semoga cocok di kulit kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Eh jangan lupa di like dan komen Dan subscribe channel youtube ini Supaya semakin berkembang Dan aku semangat untuk sharing ke kalian